Huan Huan Lian Tai Tong. Masih ada di stasiun Songsan ya guys, lagi nunggu jadwal kereta yang arah Cilong atau Citeu. Pokoknya kata Caca tuh nggak apa-apa, kita naik aja. Halo, jadi ini ada jadwal ke arah Citeu ya, Citeu jam 9 lebih 10 Nah sekarang jam 9 lebih 4 Oke. Okay. Jadi kita harus sering lihat ini ya, ada petnya tuh. Mau Citeu, mau Cilong juga oke, okay. nggak masalah. teman-teman ini aku udah ada di, di Songshan World Center lagi menunggu jadwal kereta yang menuju Cito atau Cilong jadi nggak maklum kalau dulu aku pertama kali liburan aku karena nggak ada jadwal di sini udah telat jadwalnya ya, jadi langsung gitu apa namanya nunggu yang arah Cito nggak taunya kata Caca nggak apa-apa nggak harus nunggu arah Cito arah Cilong juga sama karena sebelum Cilong itu Cito sepiloh di belakang aku berapa ini jadwalnya nanti jam 9 lebih 10 menit nanti juga ada datang ya Ini beda ya sama bulan kemarin. Kalau bulan kemarin tuh keretanya kereta pelan yang setiap satu stasiun berhenti di sini. Jadi kursinya tuh kursi samping yang duduknya panjang gitu ya. Kalau sekarang beda lagi gini Dua orang Oh, pernah jaga nenek di Aceh juga dan sekarang aku pindah ke situ ternyata Aceh yang dulu aku pernah jaga nenek itu masih arah sini loh guys arah cilung juga Nggak kepikiran ya ternyata aku pikirnya tuh masih kayak Taipei gitu loh gelap ya Hai, pulang pulang, mandi, cuci baju, istirahat, dia paling kasih minum susu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 kecenia. ya. Kenalkan, nama saya Siti Diana 02. Ini channel baru saya. Jangan lupa subscribe ya, guys. Ini channel pertama saya. Ini suasana di Taipei Western di malam hari. Ini masih banyak ya, masih banyak anak-anak yang masih uh, pada main, ada yang sedang duduk Nyantai, Ini ada berada di halaman. Ya di halaman belakang sih, belakang. sini suasananya tuh cerah banget. Malam hari ini cerah banget. Jadi enggak hujan, enggak apa-apa. Dan ini juga masih ramai banget. Ada yang jualan makanan pedas juga. Dan ini tasiumnya ini tasiumnya itu sangat gede dimana orang-orang Indo itu semuanya banyak yang berkumpul sini. jadi semuanya ini. kita berkumpul sini semuanya jadi oh, no. kita bisa melihat-lihat ya, kita bisa berkumpul disini makan-makan atau juga ketemu bareng sama teman-teman Indo juga di sini ini di malam hari ya ini jam setengah delapan suasana di malam hari di Taipei WCC banyak yang jualan-jualan juga terus banyak juga yang uh, di sini. halo selamat malam semuanya uh, hari ini saya masih berada di Taipei WCC sekarang saya ada di dalam di dalam aula suasananya masih ramai ya dan juga di malam hari jam setengah sembilan delapan Selamat malam semuanya. Hari, hari Minggu tanggal 14 ya. Ini channel pertama saya, Citibiana 02 dan pasang ya guys. Ini pertama kalinya saya bikin channel. banget yang banyak juga di situ tuh. ini di malam hari ya sekarang kita berada di luar dan kita masih lihat banyak tuh. banyak yang masih pada masuk rom dan masih nyatik